guys, hari ini kita mau puasa. Ya. Hari puasa yang ke 12. Nah, tidak salah. Kalau salah silakan saja komentar di bawah. Kita akan beli takjil seperti biasa. Hari ini bukan hari Jumat, hari Rabu. Tapi konten ini hanya berapa menit saja. Karena kalian pasti bosan melihat Uh, makanannya dan minumannya itu-itu aja jadi guys selamat membuka maksudnya selamat berbuka puasa buat kalian yang melaksanakan ibadah puasa jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap bersyukur karena bersyukur itu adalah teman saya oke okay guys sampai ketemu lagi di konten selanjutnya nanti kita akan bikin lagi eh uh, ke puasa di jempol lain yang ada di kota Palembang. Oke, okay guys, terima kasih telah menonton video ini. Thank you.